Baiklah persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar gembira untuk warga Konoha persahabat Karena untuk lagu Bunda Allah Sikejora, ya, pertama Kemarin sudah tentunya tembus 395 ribu kali ditonton dalam satu hari Dan masuk trending satu Kemarin trending 2 Dan Alhamdulillah hari ini yang sudah tembus di trending satu Ini suatu kebanggaan untuk warga Konoha Masya Allah, kita bangga kita kagum begitu banyak orang-orang baik yang tulus mensupport karya-karya Bunda Lesti. Kita simak juga bersahabat dia ya. ada kalimat caption yang ditulis oleh Kun Karesan Seles 24 Lar. Ya Allah, ya Allah. Sok bangun tidur banyak yang DM, banyak notif kasih tahu trending satu Demi apa ini boy teaser trending satu Luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Selalu bersyukur bersahabat ya alhamdulillah. Trending satu untuk Theaster lagu Leslie dengan judul Insan Biasa. Kita gaskeun kan persahabat, ya, untuk launching lagu barunya Bunda Lesti tanggal 15 nanti, Bismillah Trending, booming di mana-mana, persahabat. Kita yakin kekompakan Leslar Lovers masih tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Begitu banyak tanggapan dan respon juga yang diberikan diantaranya dari Gunhaka Kaniati, Masya Allah semangat bertahan. Bismillah, semangat. Wow. Ada juga persama tanggapan dari Asna Wiyawiyah mengatakan Alhamdulillah baru kali ini video Lesti yang cuman seuprit bisa trending satu. Makin kagum, pastinya bangga sekali warga Konoha dengan apa prestasi yang tentunya ditorehkan oleh single Barunya Bunda Lesti baru teaser saja nih, proses Kemudian juga untuk berikutnya, di sini ada cedukan momen saat Bunda Lesti ke Jorah. Ya, fashion show ini saat itu restiknya ya. aja, tentunya sudah bikin warga Konoha terpesona. Penampilan Bunda Lesti emang selalu dinanti. Penampilan Bunda Lesti ke Jorah selalu ditunggu di setiap acara. Apapun ini, latihan proses sahabat tapi Masya Allah, apalagi waktu fashion show Ini luar biasa Mudah-mudahan sehat terus untuk Bunda El Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Dan selalu diberikan kelancaran Dan pastinya bangga sekali dengan Bunda Lesti Dengan apa yang tentunya dilakukan Bergabung dengan orang-orang yang luar biasa Circle-nya Bunda Lesti bukan kaleng-kaleng sahabat Makin bangga Kemudian juga selanjutnya kita simak persahabat Ini juga ada momen cindukan kemarin saat Bunda Lesti syuting membuat video persahabat ya Insyaallah. Terlihat tentunya Bunda Lesti sangat menikmati sekali syuting kemarin Kita juga selalu mendoakan yang terbaik untuk Bunda L apapun yang dilakukan Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya diberikan tentunya kesuksesan kita selalu mendukung apapun yang terbaik ya Buat idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat Selanjutnya kita simak Ini ada cidukan juga Ini cidukannya Abang L nih Yang sudah merindukan Abang L Kali ini disebutkan vitamin lama nih persahabat ya Bersama Kadrian Bias Abang L Abang sudah pegangan nih Jangan ngebut-ngebut ya katanya tuh Masya Allah Vitamin lama juga nggak apa-apa ya Nggak bakal kada luar sak kangen banget ya sama Abang El Si anak gemes, si anak pinter, anak lucu, anak ganteng, Masya Allah, pokoknya semuanya BBL selalu bikin happy warga Konoha Dan pasti juga kita mesti menunggu kabar hingga tentunya kejutan dari Lesti dan Bilar tentunya kejutan baik ya Dan tentunya kejutan yang sangat membahagiakan Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan Kabar terbaru, kabar baik Dan kabar bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh